Abu Safiyah sebutkan ni bagus ni, dia kata ni Iq'ah Ik is a very helpful uh, kalau kita solat ha. kat luar pakai boot kerja Okey, ini a different story, cerita tentang kita solat pakai kasut Mungkin ada orang, mungkin sebagian macam dia agak pelik Macam mana ni boleh Buka. solat pakai kasut? Haa salah ke apa Uh, uh, jadi hmm. kita kena faham, uh, in short kita akan sebutkan yang uh, solat itu mesti memastikan tidak ada terdapat padanya najis Najis lah yang zahirlah pada ain mata kita, uh, bau, nampak dan seumpamanya Tapi ada orang kita lihat dia betul-betul kena solat dengan pakai boot ni sebab dia tak boleh buka uh, yeah. syaib, uh, Macam NS ke siapa siapakah, uh. misalnya uh. orang pun tak boleh buka, uh, then dia kena uh. dia kena buat inilah macam ini